Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas Hubble NASA menangkap foto menakjubkan dari lubang kecil kosmik atau Cosmic Kehol yang terbuat dari bintang baru lahir. Nah, kalian tahu kan, teleskop Hubble NASA menangkap foto lubang kunci kosmik atau Cosmic Kehol ini sebelum kita lanjut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 1350 tahun cahaya dari bumi dan terletak di dekat nebula Eryon Wilayah Terdekat Pembentukan Bintang Masif Ke Bumi NGC1999 sendiri merupakan peninggalan pembentukan bintang baru-baru ini terdiri dari puing-puing yang tersisa dari pembentukan bintang yang baru lahir sama seperti kabut yang melingkari lampu jalan, nebula refleksi seperti NGC1999 bersinar oleh cahaya dari sumber yang tertanam. Dalam kasus NGC1999, sumber ini adalah bintang baru lahir p 380 Orion yang disebutkan di atas yang terlihat di tengah gambar ini. Aspek yang paling menonjol dari penampilan NGC1999 bagaimanapun adalah lubang mencolok di tengahnya yang menyerupai lubang kunci hitam bertinta proporsi kosmik. Gambar ini dibuat dari pengamatan Arsip Wide Field Planetary Camera 2 yang diambil tidak lama setelah servis mesin 3A pada tahun 1999. Pada saat itu, Para astronom percaya bagian gelap di NGC 1999 adalah sesuatu yang disebut bola bok, awan gas yang dingin dan padat molekul dan debu kosmik yang menghalangi cahaya latar. Namun, pengamatan lanjutan menggunakan koleksi teleskop termasuk Observatorium Luar Angkasa Herschel milik Badan Antariksa Eropa mengungkapkan bahwa tambalan gelap sebenarnya adalah wilayah ruang kosong. Asal usul keretakan yang tidak dapat dijelaskan ini di jantung NGC 1999 masih belum diketahui, dan ini masih merupakan misteri bagi para astronom. Nah, teman-teman pencinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop Hubble NASA menangkap foto mengenakjukan dari lubang kunci kosmik atau yang disebut kosmik e hole yang terbuat dari bintang yang baru lahir.